Baiklah para sahabat leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini. Kita ke kabar pertama, undangan spesial dari ayah kejuaraan sahabat persahabat ya, yang mana mengunggah sebuah postingan foto cute bareng anak-anak tercintanya yang tidak lesti dan ini masya Allah luar biasa banyak persahabat ya, alhamdulillah tentunya. Untuk Ayah Kejora sudah tercapai ke, ke turki Persahabat ya. luar biasa liburan baru Keluarga besar mudah-mudahan selalu sehat Selalu diberikan kebahagiaan Untuk keluarga dari Dede Elasti maupun Rizki Bila Ada kalimat caption juga dituliskan dalam pusingan tersebut Serasa di turki kata Ayah Kejora ya Wow, <laughs> padahal kan di turki ini persahabat ya Ada-ada aja nih tentunya Ayah Kejora Mudah-mudahan selalu bisa membuat kita sebagai fans sejati bahagia persahabatnya Dalam postingan tersebut banyak tanggapan, banyak sekali respon yang diberikan Yakni dari akun Instagram Rinal Istri mengatakan bahagia selalu ayah Sayang mama gak ikut katanya tuh, wow Tetap doakan yang terbaik, mudah-mudahan selalu sehat untuk keluarga besar dari Leslar. Berikutnya, kita lihat juga keunggahan akun Instagram Lesti Bilar Galeri Underscore yang mengunggah sebuah postingan momen ketika di acara cinta body Leslar, persahabatnya ya, pasti kita dibuat bahagia juga. Nih, Allah hidup lagi, kita di acara CL, episode ke-10, persahabatnya masya Allah. Luar biasa di akhir-akhir acara persahabatnya ya kakak Bilar Membuat kita semakin bahagia dan bangga Perhatikan kakak Bilar lagi elus-elus Baby L ya Perut bundanya tentunya dilus elus manja oleh kakak Bilar Dan ada doa dari kakak Bilar untuk baby nya Kakak Bilar menyampaikan Nah nanti keluarnya jangan bikin bunda sakit ya Jangan lama-lama Biar kita cepat ketemu Katanya Masya Allah banget Terharu bahagia saat mendengar ucapan Kalimat yang disampaikan oleh seorang Rizky Bilar Dan Lesti Kejora Ada kalimat caption yang dituliskan juga dalam postingan tersebut Kau terhura bagian ini katanya tuh Nanti keluarnya jangan bikin bunda sakit ya Jangan lama-lama biar kita cepat ketemu Masya Allah Luar biasa idola kita ini selalu saja membuat kita bahagia dan bangga Mudah-mudahan persalinan ini elastik kejora nanti selalu diperlancar dan selalu dimudahkan. Amin ya Robbal Alamin. Dalam postingan tersebut juga tentu banyak sekali dibanjiri komentar dan respon dari para fans yakni dari akun Instagram kansirun.kansirun92798 mengatakan emang bengek pop dance he part yang mengharu bahagia terus papa bi bunda sehat-sehat selalu kalian ditunggu terus karya-karyanya bikin naik dah kalau lihat kalian bahagia masya Allah ikut bahagia kita pastinya saat melihat bahagia leslar kita semua sebagai fans sejati ikut bahagia Mudah-mudahan selalu sehat untuk kita semua Amin Ya robbal Alamin Dalam postingan tersebut juga Tentu bersabat ya Komentar lain diberikan dari akun Khawaning Room Mengatakan kali ini Episodenya best Dibengeknya dapat Romantisnya dapat Katanya itu luar biasa Selalu saja membuat kita bangga Dengan disuguhkan vitamin-vitamin bahagia Oleh Lesti dan Rizky Bilar Berikutnya kita lihat juga persahabat dari sebuah unggahan spesial luar biasa momen juga yang kita dapatkan dari seorang Rizky Bilar lesti juara persahabat ya perhatikan di postingan foto ini kakak Bilar lagi memegang tangan kedua wanita yang sangat disayanginya. Di sini kita lihat persahabatan ya, ada sebuah kalimat yang dituliskan oleh pecinta kecintaleslar.com. Ibu dan istri memiliki kedudukan yang sama pentingnya dalam Islam maka keduanya harus diutamakan dan dimuliakan. Masya Allah, dua-duanya memang sama-sama ada di dalam hati seorang rezeki Pirat mudah-mudahan selalu membuat kita bahagia dan bangga dan selalu menjadi orang baik. Amin. Berikutnya juga kita lihat persahabat ruangan spesial nih vitamin bahagia untuk kita semua persahabat yang perhatikan ini luar biasa stainless dari kakak dan tidak lari memakai jaket warna merah tentu setiap hari memakai baju kapal masya allah mudah mudahan selalu sehat dan perhatikan. Sepertinya tidak Lesti ingin belajar Para sahabat yang dalam pengrajin karpet di Turki itu Masya Allah Pokoknya banyak sekali ilmu yang kita dapatkan juga Dari liburan online bersama Lesti dan Bilar di Turki Para sahabat, ya. yang memperhatikan juga Untuk kabar terbaru selanjutnya Para sahabat ya, setelah di lokasi pengrajin karpet Perhatikan nih ya, luar biasa Pemandangan yang sangat indah Subhanallah Mudah-mudahan sahabat ya, dedek dan keluarga besar ini selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Tuh perhatikan. Masya Allah. Kita self sama yang pakai jaket merah tuh. Masya Allah, luar biasa pokoknya. Hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk idola kita. Masih menunggu kejutan dan cedukan vitamin selanjutnya di malam hari ini. Tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya.